siap, tetap langsing, dan awet muda setelah punya anak. Setiap update full badan, itu tuh pasti banyak komen bermunculan gimana sih rahasianya biar kamu tetap singset, padahal kamu tuh udah ngelahirin. Aku adalah tipe orang yang susah banget nahan-makan makanya kenapa? teman temen tuh suka heran kenapa ya? Ada makan terus, tapi badannya tetap aja kayak gitu. Sini ngumpul, karena kali ini aku akan kasih tips buat kalian nih, orang-orang yang males olahraga, tapi hobi makan dan cita-citanya kurus. Jujur aku tuh paling gak bisa nahan-makan karena memang aku punya mah dan Lambung. Nah rahasianya setelah aku makan sebanyak apapun, aku tuh selalu minum fiber drink dari Slim Trifinity ini Dia ini punya fungsi detoksifikasi, jadi kebetulan banget dulu tuh BAB aku emang gak lancar Dan itu gak bisa dibiarkan ya teman-teman karena itu bisa bikin usus kita kotor Dan akhirnya menyebabkan banyak timbul penyakit seperti kanker usus dan juga obesitas Slim Trifinity ini mengandung serat yang bisa bantu melancarkan pencernaan kita Walau makan banyak tapi buang air tetap lancar Baby juga selalu stabil, pastinya udah bepom, halal dan kandungannya alami Seperti asam laktat, antioksidan, asam ascorbat dan nutrisi penting lainnya Bonusnya kulit juga jadi sehat dan makin glowing deh Nah ini tuh solusi banget buat kalian yang gak bisa diet ketat Tapi mau nurunin berat badan dan mau memenuhi kebutuhan serat untuk kelancaran pencernaan Tapi tetap aman, sehat dan gak nyiksa Langsung aja, kunjungi Instagram dan tiktoknya dan jangan lupa check out di Kerajaan Kuning, ya.